Zaman now, wajib minum vitamin C tiap hari biar tubuh gak ngedrop. Segar dingin SDC 1000. Suplemen vitamin C 1000 miligram bantu jaga imunitas tubuh untuk lawan virus dan radikal bebas. Minum vitamin C dari SDC 1000. Bodigar tubuh biar gak ngedrop. Dari Wings Food.